kasus covid 19 di indonesia 3.293 so yong rimen udah lah, gila kiamat amat tapi gitu butuh jaga kesehatan saya sembarang sembarang lain tuh kayak luding tenan gitu pengin ngelah lur <tuh> ya Allah, ini, dipakai dipakai mungkin corona, aku ngelih kok, jaga kebersihan, jaga kesehatan belum rabi, rapai rabi ya ah, Rasah ngelah ngorong. Wih, enak gorengan. Meso apa Pangan? Lego. Panane lapar jadi Kuak <imitation> dan ya, ini korona so. lagi. mati sebagai corona Terusan terus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 bius kerahsian, yo, yo, jangan sampai tiwong calonan kita kerahsian sedek Namun teng net goreng net kono kok mulai-mula pas apa Nanti ku luaran, yang malaku ya Nanti, ini di masker pura. Eh, gampang, kita malaku yuk. yang jaganya corona. Yo yo gampang, kalimba, yuk. Yo yo yo. Oi. Ayo. Ayo. masker penting ayo. <tuh. tuh>. Hey. Hey. <tuk> hey. Duh, hey. adi, adi. Aku aku kemarin pengen turn adi. mau lorong, Kau, eh. Duh, pe -pe -pe masker aku, Teman-teman oh, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa like, comment dan nyalakan loncengnya